Suatu kehormatan bagi saya Saya dipanggil sama Bapak produser ini Katanya ada Katanya ada yang masuk ke ruangannya ya Bapak komandan kita nih Katanya ada sesuatu yang masuk Ada bayangan yang ditakutkan itu Ada penyusup ya Ada penyusup Tadi kata beliau ini Ruangannya langsung ditutup, dikunci. Banyak kita akan mengumpulkan pasukan untuk menyergapnya. Gitu, tanya dulu ke Bapak, -Bapak produser. tadi ada apa, Pak? Yang masuk enggak tahu. Tadi ada apa? Ah. Pokoknya tadi itu ada yang sekolah, itu masuk ke dalam. Ah. Oh, Tapi di... Bapak tutup kuncinya, hmm. Tutup pintunya kunci. apa -apa? berarti sekarang makhluk itu masih di ruangan bapak, ya? Iya. Oke, kita udah tanya-tanya kepada komandan siap-siap. Ya. Saya akan mengumpulkan anak buah saya, ya Pak. Ya, Mereka. saya akan berusaha menyergapnya. Mudah-mudahan. Oh, Makhluk yang sekelebatan item tadi kita dapatkan ya Mudah-mudahan eh, Bapak maunya gimana Pak Ditangkap hidup-hidup apa di gimana Langsungnya ya nah, Ini mengerikan ini Suatu tantangan buat saya ya Katanya sarung langsung di ini aja ya Langsung dieksekusi Ini kata Bapak, -bapak produser kita ya ini bapak kita. Oh, gak ada yang berani sebenarnya di sini. Semua ya, saya cuma gak berani banget. Ya. Ini berani-beraninya masuk ke ruangan beliau, oh, masuk ke kamar. Saya ya, langsung dieksekusi katanya teman-teman bingung. Saya uh, gimana ya? Coba tanya dulu, Pak. ya Yapi tanya dulu, Pak. Udah, Pak, sini, sini, Pak. Sini Pak Epi Jangan bawa dulu senjata, saya mau minta tolong ini Jangan bawa senjata dulu Pak Jangan bawa senjata dulu, simpan aja dulu senjatanya situ. Bapak sini aja dulu nah, Pak Ini kan Bapak kita tuh minta tolong, tadi katanya ada yang masuk ke ruangannya Sekolah Batan katanya Hitam katanya gitu Hitam. Uh, Tapi sama beliau tadi Pintunya langsung ditutup. Beliau sih tadi minta langsung dieksekusi pak. Oh. Minta langsung dieksekusi. Bisa, bisa, bisa. Tapi jaga-jaga pak, e, siapkan ambulan di situ nanti takut ini ya. Ambulan ada udah siap. Pasukan bapak ada berapa nih? Rencana kapan ini? Kita segera pak, segera karena e, Aduh. segera karena yang karena yang ditakutkan ini kan hmm, Bapak jangan bersanda saya lagi serius ini Ngoh. ini masalah keamanan masalah keamanan Bapak kita yang ya ini nih, Bapak kita kalau nggak ada beliau kita nggak bisa ikut terlibat di sayap-sayap patah di sayap-sayap patah kemarin habis merampungkan sebuah film sayap-sayap Sebentar lagi beliau akan menggarap syuting lagi di Turki kalau nggak salah. Nah, jangan sampai terganggu ya itu yang sampai terganggu, lihatnya. Ya, karena tadi ada bayangan, yang takutkan kan ada bayangan itu kan antara dua satu orang jahat, ya. Keduanya makhluk halus. Iya ya. betul. Ya, mahluk, kita harus siapkan. Tapi takutnya kan orang jahat. Jadi Bapak itu harus menyiapkan ambulan nanti kalau ada apa-apa. Tapi beliau itu tadi mintanya langsung dieksekusi. Dieksekusi. Baik. Langsung dimatikan aja. Jadi kita harus siap dengan konsekuensinya ya Pak ya. Kita coba semaksimal mungkin. Oke, siap. Untuk mengatasi masalah. Oke. Oke. Kita uh, siapkan pasukan Pak. Minta dipanggil dah siapa Pak. Bayu, nah, ada pasukan. Ada Bayu, kita siap-siap menyergap ruangan Bapak Adi. Di situ ada tadi ada yang masuk, katanya ada yang masuk bayangan hitam. Yang ditakutkan itu adalah orang jahat. Ya, mudah-mudahan aja cuman bayangan dan e, maksudnya bukan orang gitu kan, bukan orang jahat ya. Oke. Ada siapa lagi pasukan ada nggak? Ada pasukan lagi enggak? Kamu mampu enggak berdua? Mista ada? Ada Ibu Diyah? Ini jangan sampai konsentrasi beliau ini buyar karena beliau akan berangkat ke Turki. Ada? Ada berapa orang? Berarti ada dua orang, tiga orang sama saya ya suatu kehormatan banget kita untuk mengamankan kita mohon izin Bapak kita sergap langsung aja Pak ya Silakan. ke ruangannya Pak, segera. ada ini nggak ada apa untuk antisipasi nah. antisipasi kita bawa. kita bawa senjata apa ya ya kita <coughs> ada nah. ada nggak ada lagi yuk dimana ruangannya kita ke sana ke ruangannya ada apalagi ada kantong gitu takutnya nanti dia ini kita kepalanya kita kasih kantong ya oke teman-teman <laughs> kita akan menyergap ke ruangannya beliau ini kita sergap ya. nah, ini dia habis menggarap ini juga ya mana ini kita persiapan pasukan yang akan menangkap yuk nah, beliau nya sangat tenang aja sih beliau sebenarnya orang sering di lapangan jadi sudah terbiasa kayaknya jadi di ruangan mana nih pak? di ruangan yang mana nih pak? ini yang ini pak Yopi di ruangan situ awas jangan sampai lolos jadi ayo masuk ayo, Katanya sudah udah diperbolehkan 2 9 Ayo, ada gak? ayo, ayo, oh. Ayo, ayo, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, lampu, ada masuk, ada mana kok masuk, ada? enggak ada masuk, ada siapa-siapa masuk, ada siapa masuk, Beneran Pak, ini ada yang masuk, tadi masuk, <laughs> Mana masuk, <ini>? Coba cari <laughs> eh? Eh, coba lagi mungkin coba menyergap uh, ada bayangan hitam katanya tapi masa sekecil ini sih tadi kalau masuk sini <laughs> mana ada celah keluar enggak? kayaknya ini bukan nggak ada ternyata pak nggak ada katanya dia, dia Nggak ada siapa-siapa ini Nggak ada siapa-siapa ini Mari katanya bener Nggak tahu halusinasi Nggak tahu apa Masuk ke sini katanya Yang jelas dari item katanya Awas Jangan lengah nanti ada yang loncat Kita kaget Mana ada? Jangan sampai ada celah. Langsung perintah langsung eksekusi. Enggak ada, Pak. Coba itu Pak. Di, hmm? di bawah sofa juga nggak ada. Coba kita kasih, ini ada apa sih? Enggak ada. Oh, iya. Kecuriganya dibalik, masih ada di atas sofa. Ini. Coba balik. Coba <tuk> <tuk> ada. Ah, tuh ada ternyata dia. Ah, ternyata. Nah, Tidak kita bingung kita. <tuk> Ternyata dia bukan ini. Tunggu oh, tikus ternyata. <tuk> Harus nah, cari betin. <tuk> ternyata tikus pemirsa masuk bukan menjahat. Aduh. aduh pasti buka ya mana mana ah, iya, iya, iya. ada ya ada ternyata nyata ini teper ya mana ada mana tadi dia ah, takut masa kamu rambut <laughs> rambut kamu panjang rambut kamu panjang masa takut sama ini tanggap ya tanggap tanggap kamu tuh malu maluin aja rambut panjang kakinya kita coba-coba <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, ya, nah, mana mana, mana. Muna, tuh dia <laughs> Aduh. ini sini. Eh. Itu lagi. itu bukan tikus itu. Coba di mana lagi, baik. Di bawah, baik. Sampai batuk bentosan minta dieksekusi langsung ternyata seekor seekor tikus karena lupa sok sekarang mau kasih itu so. coba ini di dalam ini baik belum kemana-mana ini ini ini mana-mana coba coba lari. Tuh, coba lari masuk masuk masuk itunya Tuh. Ini, ya ya nah tadi lagi mencoba mengajar tikus kayaknya gimana nih? <laughs> akhirnya Tidak. dia kena pukulan sama pak ini Tidak. aduh itu ini tikus apa curut Tidak. sih? Tidak. ini curut pingsan doang Tidak. ya. Nah. <laughs> Oke teman-teman sampai di sini dulu penjahatnya udah dapat ya ternyata bukan penjahat ya ini tikus ya coba kasih plastik om ya udah dapat pak itu ternyata hanya seekor tikus hanya seekor tikus itu pak bukan bayangan mungkin bayangan aja gitu halusinasi pak sudah dieksekusi. sudah dieksekusi nih pak nih ini langsung dilempar aja pak ya Nah, Oke okay. okay. Alhamdulillah okay deh udah dapat bayangannya ya, <laughs> <pas> kepala, kan? <laughs> Aduh. Oke okay, sampai sini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> aduh